Kita salfok dengan BBL Masya Allah persahabat ya Mau di foto aja persahabat Kita lihat BBL Sungguh-sungguh menggambarkan aksi Dari BBL ini Luar biasa persahabat Masya Allah Saya selalu untuk kesayangan kita Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan selalu doa terbaik kita berikan Buat Leslar Family kita lihat juga persahabat di postingan ini, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ya, dari Lesa Lovers, diantaranya persahabat dari akun YG Blues Yegiblus1007 mengatakan, si bayi paling pelipaci katanya itu ya, nggak mau difoto nih Abang L. Kita lihat juga komentar selanjutnya, dari akun Instagram. Bahar Wirta mengatakan, tunggu jangan foto dulu, Abang kan lagi mamam, katanya tuh <laughs> Mulutnya masih penuh makanan yang bersabat ya, masya Allah. Semakin menggemaskan, semakin pintar dan pastinya semakin saleh. BBL, anak yang selalu ceria, anak yang selalu pastinya membawa keberkahan bagi kedua orang tuanya. Amin. Kita lihat juga perdebatan di komentar selanjutnya dari akun Irawati underscore 75. Masya Allah comelnya, nah belepotan aja tetap cakep kok bang Masya Allah banget ya, belepotan aja tetap cakep BBL Kita lihat juga persahabat kemudian, kita lihat di postingan Bang Bobby Suarez satu jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan, persahabat ya ada dua minuman dan kita dibikin salvok juga Kalimat yang diunggah oleh Bang Bobby, cari inspirasi dulu di sini. Wow, kira-kira apa nih persahabat ya Doakan saja, mudah-mudahan ada kabar baik Ada kejutan baik untuk kita semuanya, amin Berikutnya kita lihat juga persahabat diunggah L2W Menginformasikan terpopuler mingguan Instagram Alumni The Academy dan LIDA Alhamdulillah Bunda Lestika Jara selalu menjadi tentunya kebanggaan untuk warga Konoha Lesti Persahabatia ya, 20.816 followers lebih Ini keren banget Alhamdulillah dukungan Persahabatia ya, semakin banyak Dari orang-orang yang tulus mencintai dan mensupport idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat diinformasikan juga untuk warga Konoha Jangan lupa ya voting Bunda Lesti Kejora sebagai Hot Artist of the Moon Di aplikasi Jux. Ayo dukung Bunda Lesti Kejora buka Jux kalian Vote, vote, vote Karena tersisa lima hari lagi ya untuk voting di Jux. Lesti Kejora menduduki posisi keempat di nominasi Hot Artist of the Moon Ayo voting guys Semangat terus ya untuk warga Konoha Mudah-mudahan Bunda lesi kejora tentunya di posisi puncak kita lihat perolehan sementara Bunda lesi kejora berada di posisi keempat, nomor 3 ada Triswaka, nomor 2 ada BTS, dan nomor pertama ada Betran Putra Onsu di persahabatnya untuk ranking tertinggi Yuk, sama-sama support terus untuk karya-karya Bunda El, semangat terus untuk warga Kuno bismillah. Mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa menduduki posisi pertama, amin. Dan pastinya kita selalu mendukung, selalu menantikan, selalu menunggu kejutan bahagia dari Leslar Family. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube, Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan menarik dari Lesti dan Rizky Bilar.